Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kita kali ini akan membahas praktik Memanfaatkan Federated Search untuk berjejaring. Penjelasan tentang Federated Search nanti bisa Anda baca lebih detail di artikel yang tersedia di link pada materi layar Video ini akan membantu Anda menunjukkan langkah-langkah bagaimana instalasi aplikasi, salah satu aplikasi federated search contohnya, yang akan menggabungkan pencarian dari beberapa situs berbasis SLIMS. Apakah itu otomasinya? Katalog induknya maupun turunannya yaitu Steady. Oke, okay. pertama-tama pastikan Laragon Anda sudah berjalan. Slim uh, Nyanes yang terbaru itu sudah bisa beke, berjalan di atas PHP 7 maupun PHP 5.6. Jadi tidak peduli mau pakai PHP 5.6 atau 7, uh, Nyanes masih bisa jalan. Oke, okay. kita langsung mulai saja, start. Apa, Laragon ya, oke databasenya sudah jalan. Lalu kemudian di materi layar pada informasi umum dan daftar tautan aplikasi untuk praktik, di sini tersedia Nayanes ya, informasi tentang Nayanes. Uh, kita download dulu Nayanesnya. Oke kecil hanya 600 Mega, saya kira 600 kilobyte, 646 kilobyte. oke, okay, setelah kita download maka tugas kita adalah mengekstrak. Ekstrak kemana? Kita ekstrak di, oke okay, kita coba lihat ya. Nah, Yanes Master, oke. Okay. Anda bisa ekstrak di sini. Pindahkan ke dimana? Uh, root. Dari Laragon kita, saya adanya di www.laragon. Oke, okay. saya klik Oke, okay. selesai. Hmm. Kalau kita lihat di Laragonnya, kita coba lihat Laragon. Oke, okay, www. Nah, sudah ada Nyalas Master. Ini Nyanes Master saya rename dulu supaya lebih mudah ya Nyanes saja. Kemudian di browser oh, localhost kita panggil localhost Nyanes. Oke. Okay, sudah jalan Nayanes. Bagaimana memanfaatkannya? Kita tinggal klik kata kunci apa yang akan kita cari. Ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh dari situs-situs slims yang online dan kita akan mencari ke semua situs ini secara sekaligus. Jadi saya mau cari misalnya apa? Korupsi, korupsi. Search now, maka Ayanes akan pergi ke satu-satu situs tadi. Oke, okay. perpustakaan Islam ada 10, di KPK tidak ketemu, di Union Catalog Jogja nggak ketemu, Priangan Timur. Nah ini prosesnya akan sangat tergantung dari jaringan uh, internet kita. Kalau jaringannya bagus, jaringan juga tergantung dari server yang kita akses ya ini informasinya ada Priangan Timur ternyata timeout jadi responnya dianggap lambat sehingga tidak ditampilkan kalau kita lihat di sini maka nah ini adalah buku-buku dari Pusat Perpustakaan Islam ya kalau mau lihat detailnya kita tinggal klik nah ini dia Anda lihat di sini masih pakai slims yang lama, bisa jalan. Oke. Okay. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin merubah, merubah notes ini. Tambahan-tambahan notes ini apa saja yang harus kita lakukan. Jadi kita kembali ke site Laragon kita, root-nya. Oke, kita buka nyaness -nya. Nah, file ini akan kita edit, sysconfig.inj, saya edit dengan pakai notepad plus-plus ya. Saya minimize, minimize dulu, oke, scrolling di bagian bawah, maka Anda akan melihat, nah ini, ada 8, kalau kita mau menambahkan, yang perlu Anda perhatikan adalah satu situsnya apa yang ditarget lalu kemudian Anda tinggal menambahkan note baru contoh perpustakaan Yarsi misalnya, skit saya mau nambahin Anda cek. tinggal tambahkan di baris bawahnya, lalu saya copy baris ini untuk template, ya. saya paste di sini Nah, urutannya diperhatikan 5, 6, 7, 8, nah, ini harus 9. Situs yang kita tuju adalah e, perpustakaan IRC. Perpustakaan IRC itu alamatnya apa? URL-nya apa? Perpustakaan.irc.id okay. Ini adalah perpustakaan IRC. Situsnya, anda tinggal mengambil URL-nya, kita copy, lalu kita kembali ke sysconfig.inc di Notepad. Ya, ini kita replace, kita ganti jadi ya, versi kan YRC, dan kemudian deskripsinya kita rubah. Kampus, angkatan, Universitas, Nasi. Sudah selesai. Save saja. Ctrl S atau tombol Save. Oke. Kita kembali ke nayanes kita. Ini. Lalu kemudian kita panggil ulang nayanesnya. Maka sekarang di notes kita sudah muncul perpustakaan Universitas Yarsi. Saya cari lagi, korupsi. Ya, sekarang Universitas Yarsi sudah muncul. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah Yanis akan pergi ke satu-satu situs tadi. Mencari buku, oke di periangan ternyata ada, perpustakaan Yarsi gimana? Oh, ada 42-an. Jadi dengan satu aplikasi kita bisa mencari dari banyak server SLIMs maupun uh, turunannya. Kalau kita lihat detailnya, 42 record itu apa saja? Kalau kita pengen lihat aslinya seperti apa? Klik detail, maka akan dibawa ke perpustakaan Oke, Demikian, pemanfaatan layanes untuk federated search, khususnya server slims, berbasis slims. Baik itu katalog induk, atau slimsnya sendiri juga setia di. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.